pemirsa biasa kita akan bahas mengenai vaksin COVID pada hari ini ya seperti saya ketahui tadi pagi Pak Jokowi udah divaksin ya? nah itu jadi bagaimana kita sebagai rakyat Indonesia menanggapi ada beberapa yang setuju tapi tidak uh, sedikit juga yang menolak ya nah, jadi kita harus tahu dulu apa itu COVID -nya. COVID adalah Coronavirus Diseases 19 tahun 2019 jadi penyakit akibat virus Corona yang muncul tahun 2019 ini karena virus itu adalah yang namanya penyebab dari si COVID-19 ini virus ini ibarat seperti bandit ya? pemberontak jadi yang namanya Bandit itu harus dibunuh sama tentara ya polisi. Nah, bagaimana cara kita membuat polisi dan tentara itu terlatih? Dia harus dikenal dulu dengan yang namanya bandit covid tadi. Nah, proses pengenalannya tadi, ya kita kalau dalam dunia sadar itu adalah proses pendidikan di Akademi, asrama, ya. akmil atau akpol Nah, proses ini Itulah yang disebut dengan nama Vaksinasi Jadi kalau Taruna, akmil, Apong Itu mengalami Seleksi uh, Pendahuluan terlebih dahulu Nah, itulah yang namanya disuntik Disuntik itu Proses pertama kali Masuknya si Tentara-tentara tadi atau zat antibody yang akan dikenali oleh tubuh sehingga spesifiknya apabila ada covid datang antibodi tadi sudah tercipta melalui vaksinasi maka tubuh kita sudah siap untuk berperang jedar jedor jedar jedor, jedor jika masuk sars cov2 virus penyebab covid itu itu secara ilmiahnya ya secara ilmiah yang mendukung vaksinasi covid setuju karena ada dasar kita perlu ada yang namanya me imunologi memory ya. ingatan, ya. ingatan kekebalan tubuh yang diingat karena tadi si tubuh kita tentara, tentara dan polisi dalam tubuh kita itu ada petunjuk ibaratnya kalau bandit itu ada sidik jari ya. Kalau sudah tahu sidik jari polisi mudah menangkap banditnya. Nah, jadi sementara pihak-pihak yang berusaha untuk membingungkan ya, menolak oh, vaksinasi COVID ini berusaha menampilkan dan melaporkan data-data oh, efek samping, kejadian-kejadian ya, ikutan pasca imunisasi atau Kipi, ya ada yang mengatakan. Oh, bagaimana justru seperti polio ketika vaksinnya disuntikkan maka muncul polio benarannya. Nah begitu juga dengan seperti adanya difteri, uh, tetanus dan penyakit-penyakit infeksi lain yang sebenarnya dapat dicegah dengan oh, vaksin itu muncul yang namanya tadi hal-hal uh, yang tidak diinginkan. Nah sebenarnya kalau untuk vaksin covid ini berdasarkan penelitian sebelumnya di Bandung itu hanya 0,1 sampai 1, -1 ya, muncul efek samping berat jadi relatif 99 aman untuk tubuh kita ya dengan kriteria usia produktif ya di atas 18 tahun sampai 60 tahun itu kriteria penertiannya di Indonesia efekasi vaksin COVID di Indonesia yang diproduksi oleh Sinovac di Kerjasama dengan Bio Farma Bandung itu mencapai lebih dari 60% ya memang ini lebih rendah dibanding dengan Brazil yang mencapai 78% maupun Turki yang mencapai angka 80% di ya, atas 80% ya. ini uh, jadi walaupun memang 60% ini sudah di atas standar WHO dan memang ada beberapa pihak yang bersama racun pikiran-pikiran anti Uh, cara jangan penerima vaksin agar ragu maupun membakakannya seperti uh, propaganda bahwa lebih baik membayar denda vaksin daripada uh, harus divaksin karena belum tahu kualitasnya lumayan. padahal uh, standar WHO hu telah terpenuhi nah, jadi hal-hal penolakan-penolakan ini juga ada yang mengatakan bahwa vaksin ini ditanam oleh chip uh, sehingga kita nanti setelah vaksin bisa dideteksi dimanapun ya, kita berada masuk ke sistem komputer dan uh, bisa dipantau oleh satelit oleh produksinya jadi ini hoax yang seharusnya uh, diluruskan bahwa komponen vaksin tidak mungkin ada mikrochipmen vaksin itu adanya cairan kemudian molekul-molekul yang ibarat sidik jari tadi molekul yang menjadi penanda kalau ada SARS-CoV-2 menginfeksi maka lebih siap ya sel-sel T memori di tubuh kita tentara-tentara kita tadi untuk si SARS-CoV-2 tadi nah, jadi sementara microchip itu termasuk golongan seperti semikonduktor ya logam-logam bayangkan ukuran logam mau dimasukkan ke dalam suntikan jadi itu hal yang sangat menyesatkan sementara kalau kita ingin kayak chip itu ukurannya ya walaupun memang kecil tapi ya gimana mau dicampur dengan air nah, dan juga ada yang mengatakan bahwa ini adalah bisnis bisnis birkit ada yang mendukung konspirasi ya, mempercayai bahwa COVID ini konspirasi, ada orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dengan menjual vaksin dan pemerintah maupun tim medis dituduh ya sebagai bagian dari kacung ya aku. Nah itu pelaku itu kan sudah seperti kita ketahui sudah dipenjara. Nah jadi jangan sampai hal-hal seperti itu terulang ya kalau mau masih menuduh yang memencarakan itu uh, justru bagian dari WHO siap-siap nah, itu bahwa ada Samsung yang merudu pihak berwenang, polisi bagian dari WHO juga jadi hati-hati ya. jangan sampai video ini diedit di bawah sehingga menjadi hoax ya maupun video videonya lainnya ya tidak ada yang ingin terkena sakit mencegah lebih baik daripada mengobati jadi kalau Memang Anda terpilih Menjadi penerima vaksin Covid-19 Resip Jaga selalu protokol kesehatan Dan pantau terus channel saya Welcome to. Jangan lupa like Share and subscribe Bye bye